Sifat stratifikasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup. Yang pertama ini kira-kira berkaitan dengan yang kelahiran. Artinya di dalam stratifikasi sosial ini individu tidak mungkin melakukan mobilitas sosial atau berpindah status. Jadi misalnya dia, ber, dia dilahirkan sebagai golongan bangsawan. Atau dia dilahirkan dari golongan masyarakat biasa, nggak bisa dia menjadi um, berpindah menjadi berada pada status sosial atas sebagai seorang bangsawan, karena dia harus dilahirkan oleh seorang bangsawan, atau dia, kalau dalam kesukuan, dia harus lahirkan oleh kepala suku, atau harus menjadi bagian daripada suku itu. Jadi, yang pertama ini. Orang atau sekelompok orang tidak mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Kalau yang pertama itu orang sulit melakukan mobilitas sosial. Yang kedua ini ada kemungkinan orang untuk berpindah dari satu lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain. Ya tentu saja baik ke atas maupun ke bawah ya, baik naik maupun turun dengan prestasi-prestasinya, dengan kecakapan yang dia miliki. Jadi ada mobilitas sosial sana. Misalnya hari ini kita baru menjadi masyarakat biasa, bisa saja karena perjuangan kita, karena kualitas kita, karena upaya kita misalnya, kita menjadi eh, berada pada strata sosial yang atas di dalam bidang politik misalnya, karena kita menjadi uh, elit politik, entah itu ketua partai, atau pendonor di partai itu, atau menjadi elit ekonomi kalau di bidang ekonomi, atau menjadi seorang pakar di bidang tertentu. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bermobilitas. Yang berada pada strata di bawah bisa naik status sosialnya, dan yang berada pada strata atas bisa turun status sosial jadi dia lebih fleksibel dia merupakan lawan dari stratifikasi sosial tertutup kemudian ada stratifikasi sosial campuran yang stratifikasi campuran ini bisa dikatakan perpaduan dari tertutup dan terbuka jadi kombinasi antar keduanya tetapi dia ada dalam suatu kondisi tertentu, taruhlah misalnya ada seorang anak kepala suku di suatu suku tertentu, misalnya di daerah. Kemudian dia berpindah tempat ke daerah lain, di mana di dalam kehidupan masyarakat yang dia kunjungi, yang dia hidupi saat itu, tentu saja tidak menganut sistem kesukuan, artinya masyarakat semua masyarakatnya. Sama. Maka status keistimewaannya sebagai anak kepala suku atau kalangan bangsawan kalau dia di kalangan bangsawan tidak berlaku dalam masyarakat itu dia akan menempati posisi sosial sesuai dengan ukurannya di masyarakat itu. Walaupun status keistimewaannya masih melekat masih berlaku di masyarakatnya tidak hilang. Tetapi juga tidak bisa dia pakai di masyarakat itu. Bisa saja justru misalnya dia malah menempati strata sosial menengah atau bahkan bawah dalam masyarakat itu. Misalnya karena kemampuan ekonomi standar atau pendidikannya rendah. lalu misalnya dalam suatu kampus. Walaupun kamu seorang anak bangsawan, anak kepala suku, tetap saja statusmu sebagai mahasiswa juga kamu mahasiswa tidak ada keistimewaan di sana kira-kira itu lalu apa sih fungsi daripada stratifikasi sosial itu di dalam kehidupan masyarakat yang pertama sebagai alat pendistribusian hak dan kewajiban pada setiap lapisan atau strata jadi untuk memperjelas Hak saya apa, hak kelompok apa, hak anggota apa, dan kewajibannya apa. Di dalam lapisan sosial itu. Jadi dia lebih jelas setiap orang itu hak dan kewajibannya berdasarkan uh, status dan perannya di dalam masyarakat. Yang kedua, menempatkan individu pada strategi tertentu. Jadi jelas uh, orang itu berada pada Stratifikasi sosial yang mana di dalam masyarakat itu. Yang ketiga sebagai pemersatu. Dengan pola mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam struktur sosial. Guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Jadi seperti yang di awal-awal kita singgung bahwa di dalam masyarakat itu ada unsur-unsurnya. Ada banyak sekali unsur-unsur ini. Kemudian dibuat polanya dari pola-pola itu kemudian kita bisa melihat keterkaitan melihat hubungan dan bisa mengkoordinasikan unsur-unsur itu untuk tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat yang keempat misalnya untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan di dalam masyarakat Kayaknya ini sangat praktis sekali kalau yang ini ya Maksudnya memecahkan persoalan-persoalan seperti apa. Jadi karena ini starta sosial, taruhlah yang paling jelas misalnya dalam hal ekonomi. Kita akan menjadi tahu kebutuhan kelas menengah itu apa sih. Yang pasti tidak sama kebutuhannya dengan kelas atas dan kelas bawah. Karena suatu barang tertentu misalnya bisa saja menjadi kebutuhan dasar di kelas tertentu di kelas A tetapi menjadi kebutuhan samping yang di kelas B atau menjadi kebutuhan mendesak di kelas C. Misalnya kelangkaan sekarang ini misalnya kelangkaan minyak goreng itu kan kita tahu yang paling banyak membutuhkan minyak goreng itu siapa, sih? Gitu pasti dari lapisan-lapisan masyarakat tertentu, dan gak semua lapisan masyarakat itu membutuhkan minyak goreng, kan? Gitu atau tunjangan ekonomi? Jadi, kita dengan membuat dengan memahami lapisan sosial dalam masyarakat kita akan lebih paham lapisan mana yang lebih membutuhkan tunjangan ekonomi karena enggak mungkin kan tunjangan ekonomi diberikan kepada kalangan atas secara ekonomi jadi gitu, gitu itu ya fungsi sangat praktis sekali kalau yang keempat yang kelima mendorong masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya ya jadi ini berkaitan dengan uh, mobilitas yang ada di dalam masyarakat itu. Kemudian menumbuhkan persaingan untuk mendapatkan sosial baru. Jadi saat ini misalnya kita adalah seorang siswa atau nanti setelah menjadi seorang sarjana, kita akan terus bersaing dengan Oke, okay, yang paling real saat ini kita adalah seorang siswa dan ada kesempatan untuk menjadi mahasiswa dan kita akan bersaing dengan yang lainnya. Masuk senam PTN, kemudian lewat jalur SBPTN atau jalur-jalur lainnya. Jadi hal-hal ini memberikan gairah, memberikan kesempatan atau menumbuhkan gairah kepada kita untuk bersaing dengan orang lain di dalam masyarakat itu kira-kira itu fungsi daripada ratifikasi sosial dalam masyarakat oke baik teman-teman sekalian kira-kira itu teori kita tentang ratifikasi sosial eh, demikian yang bisa saya sampaikan dan kita diskusikan lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih